untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya. Bagi kalian yang sudah mensuppose channel ini, kami mendoakan selalu untuk kalian semua. Semoga selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ada momen spesial persahabatnya, kita flashback dulu di mana momen Bunda Lesti Papa Bilar naik perahu nih di kolam renang nih persahabatnya, Masya Allah. Kekutan, kebahagiaan, keromantisan selalu disuguhkan, selalu diperlihatkan oleh idola kesayangan kita, Masya Allah banget ya. Bahagia sekali melihat idola kita bahagia. Momen ini pun direpost kembali oleh akun Sabar.Ting Anda leslar. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Buah duku, buah dua renduh. Jadi pengen katanya tuh ya Pengen banget kayak Leslar Yang naik perahu bareng berdua Masya Allah banget Hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh Les lovers. Ya ini dari akun Instagram Ning1933 mengatakan Pengen naik perahu juga bun, katanya tuh pengen banget ya naik perahu juga Masya Allah banget, idola kesengan kita memang selalu bikin baper dan selalu bikin bahagia Dan selanjutnya persahabat disimak juga ada ucapan selamat ya dari Langit Musik Untuk Bunda Leslie Kejora sebagai pemenang Di ajang Telekomsel Award 2022 di kategori Favorit Solo Singer Ini ada sebuah ucapan dari Langit Musik kita simak di kalimat yang dituliskan Selamat kepada para pemenang nominasi favorit di Telkomsel Award 2022 Pemenang kategori favorit solo singer, Lesti Kejora Terima kasih buat kamu yang sudah vote dan ikut meramaikan acara Telkomsel Award 2022 Terus dukung idola kamu dengan mendengarkan karyanya di langit musik wow, Wah, banyak ya pastinya Warga Konoha selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan Bunda Lesti di platform manapun kita lihat juga persahabat ya banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari akun Delvina Leslan mengatakan alhamdulillah terima kasih buat semua yang udah voting terima kasih Telkomsel Langit Musik SCTV itu masya Allah banget ya. terima kasih terkhusus untuk semua fans yang luar biasa yang telah kompak mendukung idola kesayangan yang sudah memvoting alhamdulillah Bunda Lesti Kejora bisa mendapatkan Piala Penghargaan Telkomsel World 2022. Dan kita lihat juga dia ke komentar berikutnya. Ada tanggapan dari akun Revalia Anscon Salsabila Putri. Alhamdulillah selamat Bunda Lesti. Banget ya dukungan memang banyak banget dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar. Selanjutnya, persahabat, kita mendapatkan kabar bahagia hari ini. Karena untuk Lesti Channel, ini sudah masuk trending 32 persahabat ya. Ini ucapan dari Bunda Lesti, ini anniversary kesayangan Lesti Lovers. Sudah masuk 32 trending, Masya Allah banget ya. Kebanggaan juga untuk warga Konoha. Yuk sama-sama kita gaspol Mudah-mudahan masuk di lima besar atau 10 besar sahabat ya kita doakan kita dukung dan kita support yang terbaik info ini juga kita dapatkan dari finalnya leslar kita simak juga di kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption Alhamdulillah yuk naikin lagi selang-seling sama YouTube le dan rb ya tuh sahabat ya kita selang-seling dengan channel YouTube lesar entertainment dan Rizky biar YouTube mudah-mudahan ya semua vlog Leslar ini masuk di jajaran trending Amin, ya Robbal Alamin. Bayang juga persahabat, ya tentunya dukungan dan support yang diberikan. Dari akun Rose, 4778, mengatakan, "Alhamdulillah, ya Allah, hadiah untuk fansnya. Yuk, kita naikkan lagi tuh. Ini spesial, ya, hadiah untuk fansnya. Alhamdulillah, masuk trending, dan kita lihat juga bersahabatnya dari Les Junior mengatakan, 'Masya Allah, trending.' Padahal nggak tahu kalau ada vlog di LC, kayaknya karena viewers-nya dikit banget Persahabatnya Yuk, sama-sama kita gaspol. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan kepada idola kesayangan kita."